mengenai tentunya persahabat ya pelaporan idola kesayangan kita kepada pihak berwajib yang semalam bapak B, bunda lesti dan pengacaranya itu menyambangi Polda Metro Jaya ternyata untuk melaporkan beberapa akun yang head comment tuh persahabat ya di sini penjelasan pengacara Leslar terkait laporan di part pertama persahabat untuk semuanya ini penting banget ya. Leslar, Lesti dan Rizky Bilar ternyata dari awal bulan sudah melaporkan dan baru saja semalam Bapak B Bunda Lesti Kejora mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengklarifikasi juga dan tentunya untuk menjadi saksi dan menjelaskan kepada penyidik dan tentunya kita berharap banget ya untuk para Haters, netizen yang selalu nyinyir, apalagi yang selalu memfitnah Leslar. Hati-hati karena selalu dipantau, Leslar tidak hanya berdiam diri saja. Karena untuk head comment ini, persahabat, dia ya, sudah terlewat batas. Itulah yang disebutkan oleh pengacaranya Leslar. Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis oleh akun UMDN. Penjelasan pengacaranya Lesler semalam ke Polda melaporkan beberapa akun yang hate comment Karena belum dispil siapa aja, jadi yang merasa sudah hate comment siapkan hati Tuh persahabat ya Belum dispil siapa saja yang hate comment Jadi untuk yang merasa nih, yang merasa berkomentar tidak baik Apalagi sampai memfitnah Itu siap-siap saja karena bakal diproses secara hukum, kemudian juga kita bersahabat ya. Untuk berikutnya, ada postingan DM dari Kak Mary. Persahabat ya, ini mengenai pelaporannya Bunda Lesti dan Papa B. Pokoknya, sikat sampai tuntas. Katanya tuh, bersahabat ya, ada sebuah kalimat. Pertanyaan, malam Ci, laporan Rizky Bilar sudah resmi masuk dan diterima oleh polisi ya Ci Laporannya dibuat di Polda Metro Jaya Dan kita lihat nih pelaporan Lesti Kejora, ini surat laporannya Nanti tinggal nunggu Bilar datang untuk di BAP ya Ci Demikian laporan perkembangan perkaranya Ci Tuh, Semoga lancar, kata Kak Mary. Doain semoga semua berjalan dengan baik ya Ci Ini, tentunya persahabat ya DM yang tentunya membuat kita semakin yakin dengan Leslar Begitu sakit hatinya persahabat ya ketika ada orang-orang yang mau fitnah terlalu Apalagi sampai kelewat batas Ini membuat idola kesayangan kita tidak berdiam diri saja Langsung melaporkan Langsung siap memproses secara hukum kepada orang-orang yang selalu fitnah, apalagi persahabat ya, tentunya memfitnah rumah tangga Leslar. Doakan mudah-mudahan semuanya lancar, bismillah persahabat ya, apapun segala urusan yang dilakukan, mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dipermudah. Kemudian juga persahabat kita simak Ada cidukan video Ini let post juga persahabat ya Yang tentunya sudah menonton di channel Youtube-nya Marwah pasti sudah tahu ya Ini Papa B lagi Memimpin doa makan Masya Allah seneng banget ya Melihat idola kesayangan kita Yang memimpin doa makan Alhamdulillah Mudah-mudahan idola kesayangan kita Tetap konsisten menjadi orang baik Kita bangga melihat. Papa B bisa bergabung dengan tim marwah selain kesehatan berolahraga yang didapat. Papa B juga mendapatkan siraman rohani, ilmu pengetahuan tentang agama, Masya Allah. Mudah-mudahan tetap konsisten untuk Rizky Bilar Kemudian juga persahabat kita lihat ya Ada tentunya kejutan juga untuk warga Konoha Pas banget nih hari ini launching dari produk MRB Clothing Line Bismillah Rizky Bilar Lesti Kejora Tuh persahabat ya Masya Allah kalian wajib untuk membeli produk MRB Clothing Line karena persahabatnya produk MRB sudah tentunya muncul di Sofi ini persahabat ya nih kita lihat di unggahan Fir ini memperlihatkan persahabat ya produk MRB Clothing Line harga-harganya sudah tertera di Sofi persahabat ya yuk buruan untuk Les Lovers kita kapelan mudah-mudahan sukses terus untuk bisnis bisnis idola kesayangan kita Amin. Dan selanjutnya juga perselabatnya kita lihat nih Ada sebuah postingan dari akun al fatih Chandu Memposting foto sepasang sepatu Ada ucapan juga Ini terkhusus untuk al fatih Abang anak soleh Kesayangan onti Sehat selalu nak Pintar dan selalu dalam lindungan Allah SWT From onti Ella Masya Allah Terima kasih onti Ella Yang sudah memberikan hadiah sepatu untuk abang El Mudah-mudahan berkah Barokah dan semoga rezekinya selalu diberikan kelancaran, amin. Makin bangga banget ya, begitu banyak orang-orang yang mencintai, mensupport dengan tulus kepada keluarga Leslar. Kita selalu menunggu kejutan, selalu menantikan kabar baik dari Leslar. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel YouTube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar menarik dari Lesti dan Bilar, tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.